Oke, okay. di sini oke, okay. chaos devolution dulu. Oke, okay. Oke, okay, teman-teman, selamat datang di channel Dimas Sensei. Oke, okay, kita langsung lanjut ke mana camp nya part ke 34 Oke kemarin itu kita ada kerja paruh waktu ya teman-teman. Oke di sini kita langsung aja biar nggak lama di sini ya kita ke Win corridor ke Living Forest dan ke ini ya mana ke Millennium Tree. Kita langsung aja ya teman-teman. Oke kita langsung oh ini Living Forest, ke Living Forest dulu ya teman-teman. Oke, okay, di sini kita lihat, di sini jauh banget ya, teman-teman. Jadi nanti di skip aja ini. Oke, okay, teman-teman, ini kita udah sampai ya, kita sampai udah di bos, kita lihat dulu ya, teman-teman. Di sini juga ada perkebunan, jadi di sini ya ambil dulu lah, jangan sampai ketinggalan. Soalnya ya gini, makin banyak ini makin banyak sintesis ya, teman-teman, karena di sini juga kita udah senior ya, ini musiknya juga pas ini ya. Udah beda Mungkin ini hari terakhirnya Ya gitu deh Pokoknya jadi sebelum lulus lah Sebelum lulus sekolah Ya pokoknya gitu deh Nanti kita beresin juga cerita Cerita Yang lain Untuk ending ini mungkin Sensei ngambil endingnya Kalau nggak aja sih Niki ya karena di sini ada sekitar 8 ending yang harus dibuka dan itu ini ya. Harus ngituin ceritanya. Kita cuman bisa milih salah satu aja. Pas 9, oh 9. Kalau misalkan si Pain-nya malas. Jadi si Pain-nya nanti mati, temen teman ya, ya gitu waw. deh. Oke okay, ya, di sini kita pakai tahun dulu aja. Ini harusnya Niki ya. Ya dan Yang kita salah itu malah bawa si Pamela. Ya udah enggak apa-apa. Oke okay, ya. Pamela harusnya diganti. Oke okay, deh, kita pakai Raiden dulu. Oke okay, ya. Dan di sini Pamela kita ganti dulu salah bawa ya ini. Pamela harusnya jangan diiniin dulu. Kita pakai decoy dulu, si Roxis. Minungin dulu si Roxis oke okay, ya, Wow di sini Roxis bertahan dulu ya, karena di sini mau pakai drill. Mungkin kita ini aja ya, ini dulu yang anaknya dulu, karena ini ya damage gede ya, semua satu keluarga ini oke okay, mantap. Dan ini si Fenn, gak dibawa, gak dimasukin maksudnya oke okay, ya. Oke, okay, sekarang kita Oh iya. Oh ya harusnya pakai ini Corona Corona Drive dulu nih. Oke, okay, ini udah pada keluar karena udah di-upgrade, teman-teman. Oke, okay, sekarang Roxis biar ini dulu, biar habis dulu ya, teman-teman. Ini harus di dulu semua karena ini agak lama juga, teman-teman. Si play ya, sini dulu deh. Kita semua Nanti Jess keluar Oke okay, mantap Oh nggak berubah ya Pakai tahun dulu Oh nggak Oke okay, di block Oke okay, kita ini dulu Pakai decoy semua dulu Oke okay, ya semua udah terlindungi, tinggal ngabisin doang, Tinggal ngabisin. Oke mantap. Oke play. Ini dulu ya, yang ini dulu yang boynya dulu. Oke waktunya mundur. Oke sekarang waktunya Roxis. Ini pakai Abisin dulu, mendingan abisin dulu. In dulu. Oke, okay, mantep. Oke, okay, mantep di sini. Oke, okay. oh pakai ini seperti biasa. Kita abisin dulu satu kali. Uh, oh, device-nya kuat. Mati, oh itu jadi ini anaknya dimatiin. Jadi, ini oke. Okay, sekarang ini bibunya dulu, oke. Okay. Kita pakai ini dulu, enggak? Ini deh, kita bantai. Oke, okay, sekarang bagian ini ya, bustom. Oke. Okay. Oke okay, Sekarang Sky prison dulu Kita abisin dulu semua SP nya Teman teman <laughs> Mantap Digigit Si hmm, Oh langsung counter Udah dapet counter ya temen -temen. Dan gerakannya udah bertambah Oke okay, mantap. Oke, langsung menyerang Oke, mantep Niki kita ganti dulu Oke, Kofi sudah ini lagi ya Oh, keluarin lagi Tinggal satu lagi teman-teman Oke okay deh. Kita pakai yang ini, langsung ganti. Keroxis. Okay, Seperti biasa. Lo mati juga. Oke, okay, ini udah nge-burst ya. Oke, okay, Roxis kita keluarin aja ya jurusnya. Oh, mantap. Oke. Okay. Oke okay, jurus finalnya ya. Jurus cahaya ya, teman-teman. Okay, Oke, mantap. Langsung mati. Oh, formal fabric. Kita dapat resep baru, teman-teman. Huh, mantap sekali. Oke okay, deh, kalau gitu. Eh, kita langsung balik. Oke langsung ke workshop kita jangan lupa untuk save langsung kita ke Millennium Tree ya teman-teman. Oke deh. Oh jangan lupa formasinya juga ini harus diganti dulu ya teman-teman. Kalau nggak gitu nanti aduh ya udah deh nggak apa-apa. Pamela. Oke ini sebenarnya penyerang semua. Ya oke ya. Di sini. Nah oke okay. ini penyerang pertahan sama magician belakang oke okay. langsung aja kita ke Millennium Tree dulu deh cekidot Millennium Tree oke okay. Millennium Tree sini banyak item juga yang mantap oh jauh banget teman-teman paling atas loh oke okay, ya teman-teman oke okay. di sini di skip dulu Oke okay ya teman-teman, kita udah sampai di tempat tujuan dan ini waduh lama banget ya teman-teman karena memang jauh sekali gitu loh. Kita langsung aja ya di sini sambil tadi ngambil item-item seperti biasa kan buat sintesis juga. Oh, di sini rajanya ya ternyata. Oke okay deh, dikirain paling atas. Oke, okay, langsung aja. Oke, okay, ini dia. Seperti biasa kita pakai tawon dulu. Toksis. Langsung di sini Roxis dilindungi dengan decoy. Oke, okay, lindungi dulu Roxis. Nanti kita mulai melakukan penyerangan. Nanti ya, wow, wow, wow, ada apa nih? Wow, wow, wow, wow. Oke okay deh, Roxis, kita ngeluarin koron drive dulu. Oke, okay, kita ini dulu. Wow, ternyata nggak mempan ya, teman-teman. Mungkin harus pakai fan dulu di sini ya. Fan coba, fan oke, fan on dulu. Ini kelemahannya apa? Waduh, 70 gila, kuat banget ini. Kita decoy-decoy dulu aja, Vayne, di didecoil dulu. Oke, fan kita decoy dulu. Gila, monsternya kuat banget. Oke okay deh. Gila cuma satu dua tiga. Wow, wow, wow, wow, wow, Roxis langsung lemah. Kita lindungi dulu aja di sini. Decoy dulu. di dulu, Niki juga di-decoin. nanti biar ngisi sendiri dia. Oke, okay, ini udah punya jurus baru ya. Oke, okay, pertama pakai sepsis dulu. Oke, okay, pakai bayangan. Oke. Okay. Pakai Excel dulu. Jangan dulu diganti Roxis. Oh, nggak bisa. Ini harus dinginin dulu nih. Pakai cure. Mana? Ini nih. Roxis sembuhin dulu. Oke, okay, mantep. Pakai okay, XL dulu, oke okay, mantap. Ini si terus diserang, nggak apa-apa lah, gila sedikit lagi. Kayak exhale dulu buat si oke oke. Coba kita pakai tim kobot, coba lihat dulu. Oh, dikit ya temen-temen. Ini bawa apa? Oh, nggak bawa apa-apa. Oke deh. Sekarang pakai opthalm dulu. Oke deh. Ini sudah didikoi semua ya. Mungkin pakai support. Pakai support nih. Kelemahannya apa sih? Api ya. Pakai api. Grand Ray ini el Grand Ray api nih. oh resist gak mempan Oke okay, deh. Kalau gitu coba pakai home run. <laughs> Oke okay, deh. Gila kuat banget nih pasti lama nih. Oke. Okay. di sini oke harus devolution dulu Oke okay, jurus baru ya biasa di lapangan kuat masih belum ya oke okay deh oke okay, amber dulu sp sp ini mah hotel ya sp aja lah amber sub yes nggak mumpan teman-teman Mungkin waktunya ini ya. Oke, okay. lindungin dulu lindungin lah semua. Oke, okay. oh. wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, mantap jiwa itu. Udah harus diganti sebenarnya ya, ini ya. udah waduh naga bo susah ini gimana ini harus ah udah isi dulu dah si kasihan kasian dan juga harusnya ganti ya tapi nggak apa-apa di sini Niki pun udah harus diganti tapi jangan dulu karena butuh pelindungnya untuk Niki ya Kita auto hell nah, kenapa tuh nggak bisa ini Oh gitu ya Oke eh, coba. coba Wuh Resist Gak mempan Bo Serang Oke ini udah harus diganti ya Praktis juga udah harus diganti Gila Ini Musuh terkuat Ini Oke okay, okay, pakai Raiden. Oke okay, langsung Mana Sky Prison. Uh ini gak teman-teman. Serangannya boh. Real. Oke okay, deh. Gila Oh buruh langsung mati. <laughs> Waduh nektar nektar. Do, udah ini ya pakai amber sup dulu deh. Minimal bisa melindungi dulu Oke okay, yes. Oke okay, Minimum Tornado Wah wow, gila Oke okay, deh langsung Di inilah Agak susah ini Lawan Dragon Wah wow, fly Mati langsung Nektar Oke okay, Fein udah ini ya Operin dulu Oke okay deh Nih harus pakai decoy decoy Decoy dulu nih si Fein Uh Oh, kita pakai Hyper Spew, cuman harus pakai Raiden dulu. Aduh, mendingan langsung aja deh. Oh, Play dikit lagi. Aduh, mati ini, lain mati ini. Waduh, susah. Excel, es, Nektar dulu dong. Harus diisi dulu nih. LL, masih belum. Kali lagi ya pakai Chaos Devolution. Oke okay deh. Lawan naga susah ini. Oke, dikoy. Waduh, susah, susah, susah, susah, Tapi seru sih, teman-teman. Oke deh, oke, koi dulu. Ini butuh banget ya jurusnya. Sini, eh, star shoot deh. di dikoy, dikoy. Aduh, Amber sup, Amber sup deh. Tinggal si Niki sama si Ule Ya si Nikit dulu Niki dulu Terus pakai Dikoi Oke okay. wow wow wow wow wow wow wow Gila ini lama banget. Udah di semua ini. oke apalagi nih auto heal? Si pain. Oke. Ngebus dulu. Udah gak bisa ya. Ganti dulu deh mendingan si pain. Masih anak. Oke, okay, satu kali, dua kali, teknya harus dinaikin nih. Oh. Oke, okay. pakai decoy buat si anak. Aduh! Kita ngebus semua ini harus ngebus semua ini Serangannya Waduh si play ini lagi ya Ambershop Play Satu kali oke okay. Dua kali nggak mempan ya, Ambershop dulu deh merusup si anak. wow wow wow wow. Oke okay, bus dulu ngebus, supply dulu. Teknya biar naik. Wah mati ini, mati langsung. Mati langsung. Biarin kita aktifin aja pakai nektar pakai Ini deh Oke okay. Gila Oke okay, langsung di jurus lagi temen-temen Aduh. Gila benar susah ini Aduh kalah metik lagi Waduh waduh waduh mati deh Aduh ada super nektar Aduh bener-bener ya ini Susah sekali Coba kita serangan biasa wow, Masih kecil teman-teman Exhale Ah lupa lagi Oke okay. Mati langsung Oke okay deh. Konteks gila. <laughs> Coba kita pakai ini. Oke, okay, hame hame hah, lah langsung. Ah mati. Ois, Oh gila ini. Coba pakai item. Wow. play ayo play oke okay. oke okay, flame Wow, wow, wow, wow, wow, wow, sama A sama S ya. Oke. Okay. Yes. Oh mantap. Oke okay, ini paling lama ya teman-teman. Waduh. Lawan ininya. Sama gak, Squid Wah, udah pukul, udah waduh. Oh, Oh. Yoshi, Geraldo. Oke. Okay. Uh ternyata kelemahannya gitu ya harus pakai es dulu, pakai api dulu ya di ini baru dia ini lemah. Aduh sayang banget ya teman-teman. Jurusnya masih ada. Chatship. Gak bisa menyerang berkali-kali. Uh. Lama ini lawan naga gila, oke okay deh. Sky Prison. oke, okay. play play play play. Raiden dulu, si anak pakai ini dulu, ambersu. Bu, Rio langsung. Waduh, gila! Bandar Parah, Wuhuhuhuh. ternyata kelemahannya kita harus ini dulu ya. Tadi pakai api, terus pakai es, baru dia lemah. Oke deh, kalau gitu dikit lagi. Oke, dikit lagi pakai ini. Oke, okay. oke okay, mantap teman-teman. Boh, ambrose dulu nih justnya, nih. aduh sayang banget. Ah mati ini. Oh enggak, Langsung counter bagus. Oke. Okay minimum tornado. Oke okay, teman-teman akhirnya berhasil juga. Oh gila bener susah. Uh bener bener dan ini udah sampai selesai dan kelemahannya ternyata ini ya uh, parah banget deh. Oke deh, teman-teman. Ini udah sampai semua ya? Kita save dulu, jangan lupa. Mohon maaf, misalkan kalau lama ya, karena ternyata ada kelemahannya juga untuk naga. Jadi, kita memang harus bawa item ini, belum ada persiapan item sama sekali. Aduh, mungkin yang kalau yang main ya, jangan lupa lah ya. Di iniin, oke, kita ke student affair ya. Kita ke student affair karena kita pekerjaan udah semua. Oke deh. Oke, okay, kita menyelesaikan semuanya ya untuk yang dungeon. Satu kali oke, okay, dua kali oke. Okay. Eh, yang belum siapa ini? Dark Spirit. Oh, win koridor belum ya? Satu lagi teman-teman. Waduh, Dark Spirit win koridor. Bujuk yang tadi yang tadi aja lama Win koridor gimana abis ya abis ya kalau nggak salah ya abis lupa ya oh ternyata di sana kita skip seperti biasa ya teman-teman oke ya teman-teman ini udah sampai di tempat tujuan dan bisa dilihat di sini udah ada yang ini ya oke langsung aja ya teman-teman kita langsung lawan wow sama badak ternyata sama badak, oke okay deh, tahun. Ayolah, pasti Roxis yang diserang duluan. Waduh, diseruduk badak. Jangan lupa kita pakai decoy dulu. Kasihan si Roxis. Oke okay deh. Mungkin kita keluarin dulu ini, Dancing Blade. Oke, okay. wow, yang ini sedikit ya. Ya oke, okay. kita matiin dulu sama si Anak oke, okay. oke, okay. nah, ini juga matiin dulu. Oke okay deh, oke okay, mantap. Seperti biasa, kita pakai Corona Drive. mantap Oke okay, kita langsung bantai aja ya teman-teman kalau yang ini udah kita langsung bantai aja oke okay. mantap langsung Oh langsung mati teman-teman Oh masih ada lupa ya ini masih banyak loh pakai tandain aja lah rasa ini Listrik Madesu Oke okay. Ini dulu Oke okay, mantap Mati semua Oke okay, mantap Mati langsung mana lagi Si Ana udah ini ya Si Ana sekali lagi Oke, okay, langsung. Oke, okay, kita serang-serang habis-habisan -serang lah. Oke, okay, mantap. Gimana okay, lagi? Oke, okay, ini ada uh, ini ternyata uh kita Raiden dulu. Oke, okay, kita serang habis-habisan lah ini mah beda tadi sama naga kalau naga mah bener benar-benar madesung. Oke okay, mantap. 200 salmon pakai penetrate aja. Ganti dulu Niki. Wow wow wow wow. Nih Niki nggak ganti ya. Ooo, oh, pakai chaos revolution. Oke okay deh, kita bantai. Masih kuat, masih kuat ternyata, teman-teman. Tim kobot aja dah, Oke okay deh. Oke okay. yes, Jeff langsung keluar Dan lupa oksis Uh gak, gak mempan ya Oke okay, mati langsung Wow ini ternyata yang gedenya Oke okay, kalau gitu deh Sky prison Oke okay. Jangan lupa play kita ini ya Kita Raiden Raiden dulu padahal udah ya, aduh kacau. Oalah oh, nggak apa-apa. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. slip semua, gila parah. Oh. Oke okay, mantap. Pakai drill. Oke, okay, defense down langsung, ganti sama Roxis. Oke, okay, mantap! Ya. Wih, oke, udah harus diganti nih. Udah ini ya? Oh, ini pukulannya. Okay. Kita pake pukulan ya? Oke, okay. pakai pukulan? Oke. Kalau memang itu maumu pukulan, oke. Okay. Kita ngebers lagi. Oh, udah mati? ya eh, belum. Oh, pros mana? Oke. Okay. Serang habis-habisan, teman-teman. Oke, okay, langsung bergantian. Wow, ini bosnya ternyata. Oke okay deh teman-teman, kalau gitu kita ini dulu analyze dulu nih, nih. ini. Ini bosnya ya. Nah, ini dulu si Blaze mana? Oke okay deh. Anak udah penuh lagi ya si anak. Ini apa? Sama S ya. Satu kali. Oke, okay, pakai ini aja dancing. Wow, 2000. Oke, okay, belum mati juga. Mati. Oke, okay, Kronan Drive. Oke, okay, langsung deh. <laughs> Gila. Langsung JSK Prison. Mana? Oke, okay, Sky Prison keluarin. Oke, okay. oke okay lah. Kalau begitu, Starship kali ya. Ini Frost mana? mati dulu sih. Frost mana? Aduh, apa nih naik Q-Play harus dulu turun dulu nih. Toxis, Toxis pakai Corona Drive lagi. Oke, okay, seranglah teruslah. Bu, mantep. Oke okay deh. <laughs> Ini juga lama teman-teman, gila parah monsternya, monsternya tangguh semua ini, gila bener gila bener Ay, Sky Prison lagi. Oke, okay. masakan. Pain pakai, ya udah pakai Chaos Devolution lah. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman. Wow, ternyata kita banyak ya dapatnya. Oke, okay, itu lama banget, teman-teman, ternyata. Tapi si yang paling lama itu karena mungkin kita nggak tahu kelemahannya juga tadi. Aduh, salah banget deh. Harusnya tadi ke ini dulu aja, ke student affair dulu. Aduh, ke student affair dulu lah, teman-teman. Oke okay, ya, kita ke student affair. Oke, okay, Arsha udah beres Ternyata lama tugas sekarang itu ya Oke, okay, kita udah berhasil semuanya ya, lumayan lah ya, mantap Oke, okay, teman-teman Ya, mungkin untuk part ke-34 ini Udah sampai sini aja Ini aja udah lama ngelawan naga Sama ngelawan gerombolan itu ya Yang mana?